Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim, wa ala sayidina Muhammad wa Sayyidina ali Muhammad, kama barokta ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur Kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Yang mana atas tigbatnya kita senantiasa diberikan kesehatan hingga saat ini Diberikan keselamatan, ditambahkan rezeki-rezeki Allah yang berlimpah Yang tidak bisa kita mengukurnya alamin Kita sebagai manusia biasa, sebagai makhluknya, sebagai hambanya Hanya diminta sama Allah bersyukur Bersyukur, bersyukur dan banyak-banyak -banyak beristighfar Itu aja Dan semoga-semoga pula kita senantiasa diberikan kesehatan diberikan umur panjang, ya. dilancarkan segala urusan, ditambahkan dan dilancarkan dalam mencari rezeki Amin. khususnya buat kita semua, saya maupun para penonton Insya Allah saya senantiasa mendoakan yang benar ya? Bener, ya? ya betul. oke menir untuk saat ini di disiasanya kita ada beberapa unit. unit lagi Insya Allah menjadi bahan pertimbangan referensi, rekomendasi buat saudara yang barangkali mungkin membutuhkan kendaraan, bisa langsung Pak saya, japri, bisa WA saya, atau bisa WA menir asisten saya. Ya. Japri, insya Allah kami berdua online 24 jam. Kalau memang masih online ya, pasti kita balas. Tapi kalau nggak online ya mohon maaf. Ya, betul. Ada tambah Oke, okay. uh, sore hari ini kita akan, uh, apa namanya Bang Deddy, ngasih tahu ke agan-agan, ya, unit stok kita di mutiara motor ya. Bang betul. Dedy, ya di mana ada empat atau ada tiga bang dedi ada empat insya Allah empat, ya. uh, yang satu yang kemarin tetap kita provokin lagi oke okay, yang brio ya betul insya Allah menjadi bahan rekomendasi ya jangan lupa like and subscribe serta share channelnya kita berdua The Otomotif dan Menir Otomotif agar channel kita makin melambung dan mengudara terima kasih Alhamdulillah ya. insya Allah oke okay, bang dedi ini, okay. ini yang pertama mobil nah kita ada mobil baru lagi nih Honda Freed yang tipe E PSD 2012, warna abu -abu, bang tahun 2012 bertransmisi otomatis warna grey pajaknya di bulan Februari tapi kayaknya ini bakal di ambil nomornya ya Oh iya e -e, nomornya kita ambil Jadi, nanti kita silang gampang iya, plat silang. gitu ya pajaknya bulan dua Insya Allah mobilnya pakaian saudara ya iya. kita jual harganya 145 harga kesnya satu empat lima. Iya satu empat lima. Itu masih bisa nego bang Nedi. Kalau pengennya sih bisa lima puluh biar dinegoin satu empat lima. Tolong jadi <jangan> dinegoin lagi. <laughs> Tahun dua ribu dua belas tipe PSD yang tertinggi ya. Ya paling nego juga nego tipis lah nego nah, bensin. Nego sopan. Ya. Mm -mm, nah, Kalau untuk paket kreditnya nih kita kan. Oh iya yeah, ini ini <coughs> Tangerang Kota loh, Sudimara Oh Sudimara Ya Tangerang Kota ya. Jadi mobil ini. Tangerang Kota, plat nomornya nanti kita silang. Ya, silang kalau uh, agan agan yang beli mobil ini jadi nopolnya bukan ini. Bukan ini. Jadi Tapi silang. pajaknya tetap nomor bulan 2. Nah, kalau untuk paket kreditnya nih kita, uh, saya juga belum belum nanya nih. Estimasi sekitar 30 juta. Terbejo, biar enggak ini, Mat. Jadi DP 25 itu estimasi berapa Bang Didi ansurannya? Kalau DP 25. Estimasi saya sekitar 3 tujuan 37, ya? kurang lebih kurang Oke. lebih ya berarti amannya mah 30 lah intinya ya 30 30 estimasi saya 35 36-an kurang lebih 333 kemarin oh ya 3 34 sampai 36-an dah Rangenya DP 30 34 sampai 3,6-an tapi ini jujur ya berbeda-beda leasingnya Betul. kalau leasing A ya ratenya berbeda-beda atau lagi leasing Sari A. bisa lebih tinggi tapi lebih di Iya, betul. Gitu. Nah, jadi kalau Freed PSD 2012 warna abu-abu ini dibanderol untuk cash 145. 145. Iya, dan untuk kreditnya DP 30. DP 30. angsuran itu 34 sampai 36. Iya. Untuk estimasi angsuran. Estimasi angsuran. 847. 847 bulan. bulan. Nah, untuk mobilnya nanti bisa disilang nopol tapi tetap di bulan 2 ya Bang Deddy ya. Pajaknya panjang. panjang. Bulan 2 tahun depan Februari. Nah, ada lagi nih, mobil hijau-hijau yang kemarin Nah, kemarin ah. Mas ingat kan? Ini Brio CBU ya CBU 2013 Iya, CPT 2013 ya. Yang 1300 cc Betul, bukan CKD ya Kalau CKD 1200, ini CBU 1300 Betul Dan nah, untuk kilometernya A 80 80 ribu starfish record, 82 ribu Betul Nir, ada paket murah nggak? Biar supaya penonton kita pada tertarik nih sama mobil ini nih Mobil kue talam. Paket, paket, paket sih uh, kemarin kita buka di DP 20 ya. Iya. DP DP ya DP DP 17 si kena sih bang Deddy. 17. 17, 17 itu angsuran estimasi di 2,8 sekian. 2,8 sekian ya. ya? 2,850. Pajaknya ya. bulan 6 tahun depan ya iya. saudara. Untuk pajak kita panjang ya Tangerang Kota. Tangerang Kota. Servis record juga. Matic yang build up 1.300. Betul. Mobilnya istimewa sekali. Nah, untuk cashnya nih tadi ya, paket kredit dan ini untuk cash cashnya berapa? Cashnya itu kemarin 105 ya. Ah. Ini kita turunin dikit kali ya. Iya. 103 dah. Ah. Turun harga? Tuh. Turun harga karena ppkm. <laughs> ppkm, ppk, ppkn kali kayaknya. Uh. Kayak ini apa namanya uh, pelajaran dulu kita sd. Nah. <laughs> Jadi Brio Sibio ini 1.300. 1.300. 2013, kisnya dibanderol kemarin 105, nah ini turun harga nih jadi 103 juta. Betul. Untuk paket kredit kemarin 20 ini jadi 17, angsurannya 2.850 selama 47 bulan. Betul. Nah next ada apa lagi bang Deddy? CRV. Oh Honda lagi nih. Betul. Kita kebetulan Honda semua nih yang kita mau vlog-in. Oh iya. Jadi kita ada Honda cr tahun 2008 2008 yang 2,4 oh iya yang CC nya 2400 betul Insya Allah barangnya rekomendasi banget kilometernya masih rendah kilometer kalau nggak salah 59, 59, 59 ya 59.000 ribu. 59.000 ribu. pajak bulan 11 iya pajak bulan 11 ini platnya Tangerang apa Serang ya kalau ini Serang Tangerang Tangerang oh, Kabupaten, Kabupaten. Serang. Hah? Serang, serang Serang oh iya mohon maaf Serang, Serang, serang. serang. Hm ya, hm, hm. Oh, Cikande, Cikande Serang. Kabupaten Serang ini. Tahun 2008. Nah untuk harga berapa? Nih saya belum tahu nih, karena baru ngangkat nih tadi. Harga buka harga 1.25. Bukah harganya 125. Buka harga 1.25. Buka ah. sampai Plat nopol masih panjang 2023. Iya, untuk kalengnya, betul. CC-nya 2.400. 400. Otomatik ya nah tadi paket cash, kredit, paket kredit DP 25 DP 25 estimasi angsuran 31 sampai tiga nah, estimasi kredit. saya, saudara, jadi kalau untuk kredit CRP dua ribu ini, CPT dibanderol kalau cash 125 juta, nego sampai jadi betul. Nah kalau untuk paket kreditnya ini DP 25 betulan di estimasi 31-32 50-50 estimasi 47 bulan betul tergantung finanya juga ya saudara ya, ya. jadi ini mbak, mbak, masih hitungan kasar yang masih hitungan ya. ilustrasi ilustrasi ya, gitu jadi, kalau, tapi nggak terlalu jauh ya, ya kalau emangnya agan-agan uh, mau fixnya datang aja ke sini betul ya, nanti kita aku. ada alamatnya di kolom deskripsi betul ada nomor handphone kita juga ya betul-betul ya? atau betul. klik channelnya derosa otomotif atau Menir otomotif Insyaallah betul ada semua di situ siap Komplir. ya bang Deddy Oke okay. apa lagi nih selanjutnya kita ada mobil Honda beri uh, Jazz, Jazz tipe RS RS 2014 2014 warna putih bertransmisi otomatik nah kalau ini pajaknya bulan dua Pajaknya bulan dua, bukan Tangerang Selatan GKB Bukan, G itu Kabupaten Kabupaten oh. nanti lari ke A ya. Oh nanti ke A Nanti kalau G itu, kalau pajaknya ganti jadi A Tapi pajaknya masih panjang loh, sampai 2020 eh. Ganti Kaleng Ganti Kaleng, ini Ganti Kaleng Oh iya yeah. Ini plat B Kabupaten Tangerang Nanti kita perpanjangin Jadi platnya plat A Kabupaten Tangerang Untuk harga buka harga 180 juta masih bisa nego 180, ah, 180 masih bisa nego untuk DP kredit ah, dp30 juta uh -huh. di 45 sampai 46 ya rensnya ya okay. kurang lebih selama 47 bulan oke okay, jadi JSRS Matic 2014 warna putih ya betul Uh, untuk kita buka di 180 juta. Betul, yang model Tigo. baru ya? Ya. Yang model baru. All new. Ya, ini tipe RS loh, bukan tipe yang yang biasa, yang, biasa, yang E. Yang E. Uh, yang atau S. yang S atau yang E gitu ya? Ini ya. yang tipe RS-nya. Yang nah, paling tertinggi. Tiga puluh DP tiga itu angsurannya diestimasi tiga empat lima. Empat lima empat ya. Estimasi kurang lebih nanti kalau nego-nego dikit wajarlah lah ya insya Allah kita rekomendasi ya, pokoknya kalau untuk fixnya datang aja lah bang betul, dedi betul, ya betul, betul. karena ini mobil baru kita baru metik juga ya. baru datang jadi itu masih, masih ilustrasi atau hitungan kasar tinggal gitu. kita rapihin jadi kalau agan-agan minat atau ini datang langsung aja ya Aa, betul di kontaknya bang dedi atau saya itu aja ya bang gitu. dedi siap itulah tadi mungkin uh, ada empat ini ya, ada empat Honda empat Honda ya, uh, brand Honda ada Freed, Rio CRV, sama Jazz RS betul Insya Allah di, salah, di antara satu salah satunya ada agan agan yang cari yang incer langsung bypass ke saya atau ke menir ya. semoga mobil-mobil yang saya plokin bisa menjadi bahan pertimbangan bahan referensi bahan referensi yang Betul. berkualitas, nanti juga gini bang di kita ada opsi eh, apa namanya mesinnya kita garansikan satu tahun ya, emang ada garansi kok rata-rata ya. di kita ada garansi mesin satu tahun ya saudara, jadi nggak perlu nggak perlu ketakutan, nggak kan? ya. perlu ketakutan beli mobil mahal-mahal, automatic, iya ya, yang notabennya riskan kata Betul. orang tapi tenang aja di kita pasti insya Allah ada garansi mesin selama satu tahun itu mesin yang digaransikan tapi ada beberapa yang tidak digaransi seperti kopling, ya, pemakaian, uh -uh, pabel, ya, uh -uh. ya kurang rem, lebihnya kapas, kapas rem. itu toh mesin only. betul. Oke okay, saudara ya cukup begitu ya Niri? ya. Kalau ada salah salah kata saya sama menir mohon maaf mohon dimaklumi berikan komentar yang positif jangan komentarnya menghujat. Nah, mohon maaf sebelumnya Bukannya bukannya kita nggak iya. mau gimana-gimana Tapi paling tidak yang sifatnya membangun, membangun Ini iya. Indonesia penuh dengan ramah tamah dan gotong royong betul. Gemah ripa Loh Jinawi, Loh, Jinawi. Iya, betul. Oke Bang deddy Mau ditutup Silahkan tadi iya. saya udah buka iya. Baiklah itulah tadi Kita sudah sudah sounding stok-stok di Mutiara Motor Stok uh, 4 Honda ya Betul yang dimana ada Jazz yes, RS, ada CRV, Lambu 2008, ada Brio 2013, ada Prit 2012 PSD. Tuh. Ya dari saya dan Bang Dedi cukup sekian dan terima kasih dan ditutup dengan wabilahi topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Salam sukses.